Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Mbak Rahayu di channel Youtube Sri Rahayu Nah, kali ini kita yang pertama itu akan membahas tentang batasan-batasan dalam pendidikan Materi ini ada dalam buku atau dalam mata kuliah pengantar pendidikan Mau tahu bagaimana batasan-batasan pendidikan itu, dan juga kita harus membahas ini karena sebelum kita mengetahui bagaimana pendidikan itu, kita juga harus tahu batasan-batasan ataupun berbagai macam pengertian pendidikan dari berbagai pihak. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini, dan mari kita lanjut ke videonya. Baik sekarang kita mulai tentang batasan tentang pendidikan. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana pendidikan dipandang dari berbagai macam aspek atau istilahnya beberapa batasan pendidikan. Ma Pendidikan sebagai transformasi budaya Pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain Nilai kebudayaan tersebut mengalami tiga transformasi Yang pertama, nilai-nilai yang masih cocok akan diteruskan Misalnya, nilai kejujuran rasa tanggung jawab, dan lain-lain jadi kalau nilai tersebut masih relevan dari zaman misalnya tahun 1900-an lalu ternyata masih relevan maka dalam pelaksanaan pendidikan masih akan tetap dilanjutkan seperti itu hingga tahun-tahun berikutnya yang kedua, nilai yang kurang cocok diperbaiki misalnya budaya tata cara perkawinan yang ketiga, nilai yang tidak cocok akan diganti. Jadi, sebagai transformasi budaya pendidikan itu mengalami tiga aspek tersebut. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan sendiri, dilihat nilai apa saja yang perlu diperbaiki, nilai apa saja yang perlu diganti, dan nilai apa saja yang masih harus dipertahankan. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematik dan sistemik Terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik Sistematik karena pendidikan berlangsung melalui tahapan-tahapan berkesinambungan atau prosedural Dan sistemik karena berlangsung dalam semua situasi kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi Baik lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat Jadi pendidikan itu berlangsung sesuai tahapan-tahapan Sistematik Mulai dari usia prapaut Terus usia paut Usia paut, SD, SMP, SMA Perguruan tinggi Pendidikan pasca sarjana, dan lain-lain Lalu itu yang pendidikan formal Lalu sistemik, berlangsung dalam semua kondisi Jadi pendidikan itu bukan hanya berlangsung di sekolah Namun juga di semua kondisi terdapat pendidikan Baik di rumah, itu ada pendidikan terkait dengan nilai-nilai dan etika dalam keluarga Terus di masyarakat ada pendidikan tentang cara bergaul dan bersosialisasi Yang mana manusia itu sebagai makhluk sosial Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik Jadi, dengan melalui proses pendidikan, peserta didik tersebut akan mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik Akan mematuhi semua aturan dan juga norma-norma yang berlaku dalam negara Misalnya, aturan dengan melalui proses pendidikan Seseorang itu mampu mengerti tentang aturan Yaitu misalnya aturan hukum, aturan lalu lintas, aturan bernegara, aturan bermasyarakat, dan lain-lain Yang selanjutnya adalah Pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja Pendidikan diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik Sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran Atau calon lulusan Jadi pendidikan juga membekali peserta didik untuk ke arah yang lebih lanjut yaitu menyiapkan tenaga kerja, contohnya adalah pendidikan di tingkatan SMK, ada jurusan teknik mesin, ada jurusan e, rekayasa perangkat lunak. Itu juga untuk nantinya digunakan pada lingkungan pekerjaan, menyiapkan agar nantinya setelah lulus bisa menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan handal. Terus juga dalam undang-undang dasar dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan bagi kemanusiaan. Jadi tiap-tiap dari kita yang mana kita adalah warga negara kita berhak untuk Mendapatkan, mencari dan mengusahakan Penghidupan yang layak bagi diri kita sendiri Salah satu langkahnya adalah Melalui proses pendidikan Setelah pendidikan, kita akan menjadi Tenaga kerja yang berkualitas dan Menurut GHBN GHBN 1988 Atau BP nomor 7 Pusat Tahun 1990 Halaman 105 menyatakan bahwa Batasan pendidikan nasional adalah Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia Dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 Yang diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan Serta harga dan martabat bangsa mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, pendidikan bukan hanya tentang urusan dunia. Pendidikan juga membentuk manusia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan juga pendidikan juga meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Dengan melalui proses pendidikan seseorang akan meningkat baik secara harkat dan martabatnya. Akan memiliki nilai-nilai yang luhur. Akan membentuk kepribadian yang baik, yang luhur, yang berakhlakul karimah. Selanjutnya materi-materi tersebut disusun dari sumber Pengantar Pendidikan Karya Profesor Dr. Umar Tirta Raharja dan DRS SL Rasuloh. Nyatakan kedua tahun 2012, halaman ketiga-tiga sampai tiga puluh enam. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan batasan-batasan dalam pendidikan. Ada beberapa hal tadi. Nah, jangan lupa tetap pantau terus channel youtube Sri Rahayu Karena di channel ini akan dibahas berbagai macam pengetahuan Terutama tentang pendidikan dan juga tentang media pembelajaran Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap pola hidup sehat Jangan lupa olahraga, jangan lupa ibadah Jangan lupa tetap menjaga pola makan kita. Dan juga tetap belajar karena masa depan ada di genggaman kita. Saya Mbak Rayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.